Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu ya Pendidikannya rata-rata masih rendah Jadi masalah pendidikan saya Pendidikan ini akan membawa Masyarakat kita itu terbuka dalam hal pola pikir nah, Itu eh, hal pertama ya. Kedua, masalah kesadaran Walaupun pendidikannya sudah tinggi Tapi kalau Rokok tertentu tidak sadar, akan api rokok dan kerugian rokok, meromok, ter itu yang tidak akan terjadi. Pasien datang itu dengan kondisi yang sudah parah, tidak bisa ngomong, atau ngomongnya itu terganggu. Jadi lidahnya sudah kurang berfungsi, akan ya, ada kelainan pada lidah. Berarti kita ketahui bahwa uh, rongga mulut itu adalah pintu pertama kali untuk terjadinya penyerapan hasil sisa pembakaran rokok, nah sehingga zat-zat yang toksik dan yang karsinogenik tadi itu yang bisa menyebabkan kanker, yang bisa menyebabkan terjadinya apa namanya kerusakan dari penyangga gigi, ya, itu bisa terjadi. akibat dari merokok tersebut biasanya meningkatkan prevalensi atau angka kejadian keradangan dibanding orang yang tidak merokok bagaimana itu ceritanya jadi begini eh, akibat merokok tersebut akan semakin meningkatkan jumlah mikroorganisme patogen atau yang merugikan di dalam rongga mulut Nah, mikroorganisme ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan Penyaga gigi yaitu tulang, ya. walaupun tanda-tanda klinis di dalam rongga mulut seperti keradangan kusi mudah berdarah, kemudian e, kemerahan itu kita tidak dapatkan pada perokok, tapi bakteri itu akan terus melepaskan produknya, melepaskan zat-zatnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada tulang penyaga gigi. Jadi, bisa dibayangkan bahwa tulang yang harusnya menyokong keberadaan gigi itu dengan baik, dengan kuat di dalam rongga mulut, tapi mengalami kerusakan, akibatnya gigi akan goyang, dan lama-kelamaan adalah gigi akan tanggal. di awali tahun 1994 di awal-awal kuliah awalnya lihat temen-temen merokok itu kok nyantai saya nyantai akhirnya saya coba beli satu pak tapi untuk satu minggu. ya, biasanya kalau menjelang mau tidur batuk-batuk kriak juga banyak waktu terkena sakit bukan otomatis tidak boleh merokok selama satu minggu. nah setelah sembuh waktu itu mencoba untuk merokok kembali ternyata rasanya pahit ini merokok aja rokok terus apalagi beli jadi saya lebih mengutamakan beli rokok dibandingkan bensin motor saya habis ya, kayak gitu